Jangan urus privasi saya Masalah jimbab urusan saya Masalah celana pendek urusan saya Kalau kau mau masuk surga Urus saja surgamu Jangan urus neraka. Pernah Bapak Ibu dengan orang ngomong begini? Ini orang tidak mengerti ajaran Islam Ajaran Islam itu bukan sekedar sholat tapi ngajak orang, salat ajaran Islam itu bukan cuma jilbab, tapi ngajak orang ber. Tapi jangan saking semangatnya, laki-laki pun diajak berjilbab. Inilah yang disebut dengan dakwah. Jadi dakwah ini jangan urusan dakwah, serahkan aja ke Ustadz Somad. Oh tidak. Dalam Islam dakwah itu bukan urusan ustaz. Ustaz itu urusannya ngajar. Aku tidak mau berdakwah. Karena aku tidak LC. Karena aku tidak doktor. Karena aku tidak tamat kuin. Karena aku tidak belajar. Dakwah itu ngajar. Ngajar tidak perlu sekolah agama. Ada yang namanya dakwah. Ada yang namanya ngajar. Ngajar halal haram makroh mubah sunat sunanmu akad dalil fikih Usul fikih kawa idul fikih Itu baru orang alim Itu ulama Itu kiai Itu buya kalau mengajak orang ke masjid, mengajak supaya jangan minum kamar, jangan pacaran, jangan berjudi, jangan narkoba, jangan LGBT, mari ke masjid, mari hijrah, bukan kewajiban ustaz. Jangan serahkan ke ulama buya kiai. Tapi itu kewajiban setiap muslim yang bersahadat. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan.